semuanya welcome back to my channel di Said 77 e, subscribe like comment dan share ya tolonglah dibantu supaya itu semua naik e, dan juga Instagram tiktok juga ada tolong di follow disitu saya juga upload video-video pendek pertolongan YouTube ini eh Tolong juga dibantu Di follow juga Rame-rame gitu kan Ya tolonglah Supaya naik Juga followernya Masalahnya baru sedikit ya kan eh uh, <tuh> Teman-teman semuanya uh, Di video ini gua belum bisa Upload Tentang tanya jawab Ya mohon maaf lah Karena juga lagi gangguan sinyal dan lain sebagainya bisa itu tapi cuman nggak terbuka gitu aplikasinya aplikasi tanya jawab itu e, mungkin untuk saat ini kita kan masih bulan Ramadan nih bulan puasa kalian pasti puasa kan? Kalau enggak ya, nggak apa-apa lah, dosa dikit. Kalau saya sih ya alhamdulillah puasa bulannya. Mas apa? Eh uh, di video kali ini kita bikin konten yang tak terduga. Tapi kita duga kan. Apakah itu? Uh, ya. Pasti kalian kepo kan. Ini teman-teman. Kan ini ada kenangan nih dari mantan. Wow. Ini, ini tuh sweater. Bodi itu pemberian dia ketika aku ulang tahun ya gimana lah eh uh, ini tuh kita mau bikin konten mau kita bakar gitu kan bakar bakar apa namanya dia kalau kita bakar kenangan iya yeah. jadi itu bakal kita bakar ya semoga orangnya juga nggak tahu kalau ini kita bakar mudah-mudahan juga dia nggak tahu ya uh, kalau kalian penasaran nanti kita bakar bareng-bareng oke okay? ini apa ya bahannya bagus kan ya? gimana lah pemberian mantan kan nanti pemberian mantan ini body Uh, hadiah ulang tahun dari dia dulu bakal kita bakar kita saksikan ramai ramai pasti kalian bersorak sorak aku juga bahagia <SILENGALAN> daripada terpakai ya teman teman ya sayang uh, kalau kalian lebih lanjut lagi penasaran kalian ingin lihat oke okay, mari kita langsung ke TKP Hmm. Oke teman teman uh, Kita sudah sampai di TKP Tempat pemakaran cicit odi Nih, Saya juga udah bawa minyak Ini juga minyaknya Ini korek api Pasti bakal seru teman teman ya Oke kita saksikan Oke, teman -teman. Ini kita siram siram dulu pakai Minyak bensin, tanah, kelihatan Bisa kita mulai teman Ini teman-teman Ini jaket. We go Ini tuh, teman sudah-sudah hilang dan akhirnya terbakar juga. teman ini jaket hoodie pemberian mantan ketika aku ulang tahun. Oke okay, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton. E, itulah tadi kita sudah membakar jaket hoodie pemberian mantan, ya. Jadi, bakar juga kenangannya maksudnya dibakar biar nggak apa ya menu lemari sebenarnya nggak ingat kenangan lah atau apa lah nggak cuman biar lemari itu lebih enak aja dipandang gitu kan nggak ada apalah dari mantan-mantan tay asu oke okay. yang paling penting buat kalian eh tonton sampai akhir video ini dan jangan lupa di subscribe see you next time thanks for watching and see you bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh